Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Na'maduhu wa nasa'inhu wa nasa'atuhu Wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayyati amalina Ma'yahdihillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa adhana muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqun khalaqakum min nafsin wahidah. Wa وَبَشِّرْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الله اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن الله اللَّهَ وَرَسُولَهُ faqad faza fawza'n azimah. Amma ba'at, fa inna khair al الله kalamu Allahi ta'ala, wa khair al-huda, huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdasatuhaa, fa inna kulla muhdasatin bid'aah, wa al muslimin wa al serta para ilm rahimani alhamdulillah kembali kita senantiasa menjatuhkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat demi nikmatnya, dan kembali mempertemukan kita dalam suasana majlis ilm, dalam penghambaan yang agung, mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diberikan kesempatan untuk terus memakmurkan rumah dan rumah rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan penghambaan rukun sujud yang kita niatkan untuk meraih derajat yang mulia dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala salam-salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan toladan yang terbaik yang telah menunjukkan dan jalan yang lurus kepada umatnya dan telah meninggalkan asar bekas-bekas peninggalan dari ilmu dan amal serta berbagai keutamaan akhlak dan adab di dalam agama Islam yang terjaga terus kebaikan dari Nabi SAW hingga hari kiamat Semoga kita tergolong sebagai umatnya yang meniti sunnah beliau, mengambil asar-asar, berjalan di atas peninggalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tergolong sebagai hamba-hamba yang diberikan syafaat kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita memberikan sedikit nasihat. Terkait dengan pentingnya kita memiliki suatu kebaikan dari amalan-amalan, dari ketaatan. Yang kebaikan tersebut akan terus dikenang, akan terus abadi bersama adanya orang-orang yang memanfaatkan dan mengenal kebaikan yang telah kita tinggalkan di kehidupan dunia ini, maka dari suatu modal yang besar, seorang muslim, seorang mu'min, punya ladang-ladang pahala dari amalan-amalan ketaatan yang dia rasakan manfaatnya, walaupun setelah kematiannya, itulah yang harus kita usahakan <tuh> Yang kita harus miliki dari berbagai jenis keutamaan-keutamaan di dalam agama Islam dari keimanan dan amal soleh yang merupakan kebaikan yang akan terus dikenang. Dikenang oleh penduduk di bumi ini dan dikenang oleh penduduk di atas langit. Dikenang, diingat oleh mereka orang-orang yang beriman di muka bumi. Dan juga akan terus dikenang dan diingat. Bahkan didoakan oleh penduduk yang berada di atas langit. Yaitu siapa? Para malaikat. Iya. Ini yang harus kita upayakan. Kita memiliki modal kebaikan. Dari iman dan amal soleh. Yang penduduk di bumi dan di langit merasakan manfaat dan mendoakan orang-orang yang meninggalkan kebaikan tersebut. Pembahasan tema kita terangkat dan terambil dari kutipan ayat di dalam Al-Qur'anul Al Karim dari surah Yasin ayat 12. <coughs> di Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna mauta wa wa wa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya Kamilah nuhyil mauta Kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang telah meninggal berkata Syedir Rahimahullah Kami, ia akan membangkitkan manusia setelah kematiannya untuk membalas amal perbuatan yang mereka telah kerjakan selama di dunia ini satu ketentuan yang pasti adanya kehidupan setelah kematian dan ketentuan yang pasti kita jalani adalah hisab pertimbangan amal ibadah yang kita lakukan akan dibalas sedikit atau banyak dari kebaikan dan kejelekan akan kita lihat balasannya selain dari itu Allah subhanahu wa taala pula akan menuliskan dan mencatat apa apa yang telah kita perhadapkan di dunia ini dari amal ibadah dari ketaatan dari amal saleh Allah menegaskan wa naktubu ma qaddamu dan kami menuliskan mencatat apa yang mereka telah perhadapkan Kata Saidirayallahu si minal khairi was syarr baik dari amalan kebaikan dan kejelekan Seluruh amalan amalan mereka mereka telah kerjakan yang mereka langsung berinteraksi dengannya, mengerjakannya selama kehidupan dunia mereka, kami pasti tulis, kami pasti catat amalan kebaikan dan kejelekan tersebut. Iya. Ini hendaknya menjadi teguran bagi setiap diri-diri kaum muslimin bagi kita sekalian bahwasanya ada yang mencatat amal ibadah kita ada pula yang mencatat amal keburukan dosa-dosa kita dan selain itu Allah Subhanahu wa taala juga mencatat menuliskan wa atharhum kami juga tuliskan catat athar-athar peninggalan peninggalan Pengaruh-pengaruh yang terjadi, terbentuk, terwarisi dari suatu amal perbuatan kita. Apabila seseorang berbuat kebajikan dan meninggalkan pengaruh yang baik di tengah manusia, pengaruh yang baik itu jejak-jejaknya, asar-asarnya juga Allah tuliskan. Sebaliknya, jika seorang manusia berbuat kejelekan, berbuat dosa dan pelanggaran, dan juga meninggalkan bekas pengaruh bagi manusia, dikenang kejelekannya, bahkan diikuti perbuatan dosa-dosanya, perbuatan pelanggarannya, kesyurikannya, bid'ahnya, maasiatnya, maka semua pengaruh-pengaruh yang dia tinggalkan. Asar-asar yang dia tinggalkan kepada manusia. Itu juga Allah tuliskan. Ya. Kata Imam Masjid Rahimahullah. asarul khairi wa asarul syarr. Yaitu pengaruh asar-asar. Jejak-jejak bekas-bekas. Dari amalan kebajikan. Dan juga pengaruh asar-asar. Bekas-bekas. Dari jejak-jejak keburukan yang pernah dia lakukan, yang dahulu mereka menjadi sebab adanya kebajikan atau keburukan dalam kehidupan mereka, dan setelah kematian mereka, maka semua amalan tersebut, apakah yang bersumber dari perkataan, lisan-lisan? -lisan, atau dari perbuatan anggota badan, semua amalan kebajikan yang kemudian manusia mengambil pengaruh darinya, mengamalkan kebajikan itu, semuanya akan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal ilmu, pengetahuan, seorang hamba, kemudian dia beramal dengannya lantas meninggalkan pengaruh atar bekas-bekas kebajikan dari amalan soleh yang dia amalkan. Demikian pula ta'lim. Kata syekh, ta'limuhu wa nusrihi wa nusruhu dan juga demikian ta'lim pengajaran ilmu. Dia mengajarkan suatu ilmu. Dia memberikan suatu nasihat Al-amruhu bil ma'roof atau dia merintahkan perkara yang ma'roof. Al-nahiyuh anil mungkar atau dia menjegah melarang dari suatu kemungkaran. Atau ilmu yang dia tinggalkan bagi orang-orang yang mempelajari ilmu tersebut. Atau kitab tulisan-tulisan di buku-buku yang dia tulis. Dan manusia mengambil manfaat di kehidupan dia. Dan setelah kematiannya. Dan juga dari amalan-amalan kebajikan. Semisal sholat, zakat, sedekah, perbuatan ihsan. Yang manusia mengambil keuladan kepadanya. Atau dia membangun suatu masjid atau membangun suatu tempat yang manusia mengambil manfaat dengannya maka ini semua semisen itu semuanya adalah asar-asar semua adalah kebaikan-kebaikan yang meninggalkan pengaruh-pengaruh jejak-jejak kebajikan yang Allah Subhanahu wa taala juga tuliskan artinya tulisan malaikat tidak berhenti dengan kematiannya. Tulisan malaikat berupa pahala kebajikan. Akan terus tercatat untuk sang mayat. Ketika dia meninggalkan suatu amalan kebajikan. Yang terus dimanfaatkan oleh manusia setelah kematiannya. Ya subhanallah. Ini suatu keutamaan besar. Yang terus akan tercatat bagi seorang hamba setelah kematiannya Dan juga ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu param siapa yang mencontohkan sunnah hasanah contoh yang baik fa'umila biha ba'dahu dan sunnah contoh yang baik ini diamalkan setelah kematiannya maka la yang qusu falahu mislu ajrihi Man amila baduhu wala yang qusu ujurihim syai maka dia akan mendapatkan pahala dan tidak akan berkurang pahalanya dan juga dituliskan baginya pahala orang-orang yang mengamalkannya dari contoh yang baik tersebut dan sebaliknya wa man sunnatan sayiatan dan barang siapa yang memberikan contoh yang buruk sayyi'ah contoh yang buruk Lantas contoh yang buruk ini fa umila diperbuat diamalkan setelah kematiannya walayd billah maka qalihi wizruha baginya dosanya wa wizru man 'amilaha ba'du yang dan juga baginya dosa dan orang-orang yang mencontoh mengamalkan apa yang dia telah contohkan dari perbuatan jelek dan tidak berkurang dosanya sedikit pun dia akan tanggung juga nah, ini semuanya menunjukkan kepada kita sekalian akan apa yang kita persiapkan setelah kematian kita. Apakah kebajikan, kebaikan dari keimanan, ketaatan, amal soleh yang kita wariskan, yang dengannya manusia mengambil manfaat dengannya, yang dengannya dikenang kebaikan tersebut, atau satu dosa, kemaksiatan, keburukan, kejelekan, pelanggaran syariat yang dengannya manusia mencontoh perbuatan dosa-dosa tersebut sehingga kita mendapatkan bahagian dari dosa-dosa orang-orang mencontoh kejelekan. Ya. Ini adalah dalil-dalil yang mendasari dari tema pembahasan kita. Kau muslimin wa muslimat ifa wal khawat rahimani wa rahimakumullah. muslim di kehidupan dunia ini, dengan apa yang dia miliki dari dunia. Dari kedudukan. Dari jabatan. Kekuasaan. Dari harta benda. Materi. Dan ketika seseorang diberikan anugerah ilmu pengetahuan. Maka janganlah batasi. Nikmat dunia itu hanya pada diri anda. Namun pikirkan. Bagaimana nikmat dunia tersebut bermanfaat bagi orang-orang di sekitar anda dengan kedudukan yang anda miliki, dengan jabatan yang anda miliki, dengan harta yang anda miliki, dengan ilmu yang anda pelajari, anda dalami, maka hendaklah pula memberikan manfaat bagi manusia di sekitar di sekitar kita. Ia. Ini adalah suatu perkara yang harus kita pikirkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang nikmat dunia ini sebagai ujian. Apakah dengannya kita mengambil manfaat ataukah tidak? Allah berfirman إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ min نُطُفَةٍ أَمْشَاجَ نَبْتَلِيهِ فَجَعَنَّاهُ سَمِيعًا basira. إِنَّا imma, wa imma Sungguh kami, kata Allah, dalam menciptakan manusia dari setetes nutfah yang bercampur. Dan situlah penciptaan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan kehidupan yang kita akan alami memiliki ujian demi ujian. Nabi tadi, kami pasti akan menguji manusia dalam kehidupannya. Ujian pada hartanya, pada ilmunya, pada jabatan kekuasaannya. Akan kami uji kami jadikan baginya memiliki pendengaran dan penglihatan. Kami tunjuki mereka jalan kebajikan. Dalam petunjuk, maka terbagilah manusia menjadi dua golongan. Imma syakira. ada manusia yang bersyukur dengan nikmat dunia yang dia miliki dan juga ada manusia yang kafuro yang kufur dengan nikmat dunia yang dia miliki. Jadi, kita harus pikirkan dunia yang kita miliki ini dari sebahagian rezeki Allah Subhanahu wa taala berupa jabatan, harta, kedudukan, kekuasaan, ilmu apakah kita syukuri yang mendekatkan diri kita kepada Allah, kita syukuri yang dengannya kita memberikan manfaat kepada manusia atau kita kufur darinya? Nah, dan manusia siapapun dia dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan ilmunya, dia tetap merasa kurang kalau dia tidak membutuhkan orang lain. Siapapun dia, seorang pejabat, penguasa butuh bawahan, orang pimpinan butuh karyawan, bawahan petugas-petugas. Dia butuh orang lain. Orang yang kaya dengan kekayaannya. Dia butuhkan orang miskin yang memanfaatkan. Yang dengannya dia bersedekah kepada orang miskin yang membutuhkan. Seseorang yang Allah berikan kepada ilmu pengetahuan. Dia butuh orang-orang yang perlu ilmu pengetahuan. Dia butuh orang-orang yang belajar mempelajari ilmunya. Semua dari kita butuh orang lain. Tak bisa tidak. Harus. Itulah kehidupan manusia. Membutuhkan orang lain dalam kehidupannya dengannya. Dia mengambil manfaat. Sisa apakah orang lain tersebut mengambil manfaat dari kita atau tidak. Itu yang kita fikirkan zaman sekalian. Ya. Makanya banyak dari beberapa contoh. Amalan-amalan yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Dari bentuk-bentuk seperti ini, memberikan kebaikan kepada manusia, bahkan kepada alam secara umum, kepada hewan, dan siapapun yang mengalami manfaat darinya. Disebutkan diantaranya tentang seseorang yang memiliki kebajikan. Dan kebaikannya dirasakan oleh manusia dan tumbuhan atau hewan-hewan. Siapa mereka? Mereka adalah alim ulama. Seorang ulama yang mengajarkan ilmunya. Seorang yang memberikan petunjuk kepada manusia. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka dirasakan kebaikan ulama ini bukan hanya oleh manusia. Tapi oleh... Tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman dan hewan-hewan juga merasakan kebaikan dari alim ulama yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada kepada manusia. Disebutkan di dalam hadis Abu Darda radhiallahu taalaan dan Ruwais Imam Tirmidzi dan selainnya yang dihasankan jalan-jalannya oleh Syekh Al Badri rahimahullah. Nabi SAW bersabda, Man salakat tariqan yabtadi bihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dia mengharapkan dari perjalanannya itu untuk mencari ilmu agama maka Allah Subhanahu wa taala akan menuntun hamba ini menuju jalan ke surga kemudian disebutkan dalam hadis lanjutannya wa innal al alim dan sesungguhnya orang yang alim orang ini ki ilmu agama dan mengajarkan kepada manusia la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard hatta al hitan fil dan sungguh orang yang berilmu dan mengejarkan ilmunya, akan dimohonkan ampunan, istighfar. Dimohonkan istighfar, ampunan oleh siapa? Oleh yang berada di langit, yaitu para malaikat, dan yang berada di bumi. Hatta lhitan filma, sampai-sampai ikan-ikan yang berada di dalam air seluruhnya memohonkan ampunan istighfar kepada sang alim. Orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Disebutkan dari perkataan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Mengapa demikian? Sebab orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya kepada manusia, dia meninggalkan pengaruh kebaikan. Mengajak kepada kebajikan. Berbuat baik. Berbuat ihsan. Kepada manusia. Kepada tumbuhan. Kepada hewan. Seorang alim dengan ilmunya. Dia mengajarkan. Tentang adab-adab ketika menyembeli hewan. Fa'idha dabahtum fa'ahsinu fa zibaha. Apabila kalian menyembeli. Maka fa'ahsinu. Perbaguslah Perbaikilah Azibah Cara penyembelihanmu Dia ajarkan hadis ini Dia pelajari hadis ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kaji Dia jelaskan kepada manusia Sehingga manusia mengamalkan hadis ini Bahasanya ketika menyembeli Itu ada adab-adab penyembelihan Sehingga hewan tidak tersiksa Ya kan? maka hendaknya dia tenangkan sembelihannya, dia tenangkan. Kemudian dia pertajam alat yang dia gunakan untuk menyembelih, pisaunya, apa yang dia gunakan untuk menyembelih, dia pertajam untuk apa? Untuk mempermudah penyembelihan hewan. Itu adab agar dia tidak tersiksa. Ini satu contoh Imam Nawi sebutkan. Dengan ilmu itulah maka hewan-hewan juga mengambil manfaat dari ilmu yang diajarkan oleh seorang ulama. Sehingga mereka pun beristighfar. Ya, memohonkan ampunan kepada siapa? Kepada alim ulama. Ininya subhanallah, hendaklah seseorang punya andil di dalam perkara ini. Menyebarkan ilmu. Apakah dia sebagai seorang yang langsung mengajarkan ilmu tersebut? Atau sebagai orang-orang yang mensering, mentransfer, menuliskan, dan dia berbagi faidah dari ilmu yang diapatkan dari seorang alim. Nah, apapun bentuknya, Alhamdulillah, di media Teknologi zaman ini dimudahkan penyebaran ilmu. Sekadar dengan mengklik. Dengan dua jempol yang kita gunakan. Di media-media. Itu kita sudah mendapatkan bahagian pahala dari penyebaran ilmu. Jika kita meniatkan itu semata untuk meraih kebaikan. Dan mengambil kebaikan darinya. Maka kita mendapatkan pahala kebaikan pula. iya. Yaitu apa tadi? Permohonan, istighfar, ampunan dari penduduk di langit dan penduduk di bumi. Malaikat terus memohonkan ampunan kepada orang-orang yang mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya kepada manusia. Sebutkan Disebutkan pengampunan, permohonan, ampunan, istighfar dari para malaikat dalam surah Ghafir ayat 7 terusnya seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala bafilman. Adzadzina al-arsya wa man hawlahu. Yusabbihuna wa yuminuna bih. Wa yastaghfiruna amanu. Rabbana wasi'ta wa ilma. Faghfir jahim dan yang berada di sekitar arsh atau yang memikul arsh, para malaikat yang memikul arsh dan yang berada di sekitar arsh, sejumlah malaikat di atas langit. Mereka bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengimani adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para malaikat tersebut, mereka memohonkan istighfar ampunan kepada orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kullasyai'ir rahmatau wa 'ilma tu'amalak wa hi rabb kami sungguh rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu maka fafir ladina tabu wa ittabu sabilak maka ampunilah orang-orang yang bertobat orang-orang yang mengikuti petunjukmu lihat Orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah. Dan tentunya mengikuti petunjuk dengan cara mempelajari petunjuk Allah. Dia harus belajar. Yang mana merupakan jalan-jalan kebenaran. Mana jalan-jalan petunjuk untuk dia ikuti, dia harus belajar. Dan ketika dia belajar, dia harus ambil ilmu itu dari mana? Ya, dari ulama. Maka dia akan mendapatkan bahagian dari permohonan ampunan para malaikat. Waqihim al jahim Dan jagalah ya Allah Mereka dari Siksaanmu yang pedih Dari neraka jahim Iya Dan juga Orang-orang yang meninggal Kebajikan Semisal amalan Bercocok tanam Ini juga Memberikan bekas kebaikan Manfaat akan dirasakan oleh manusia dan juga hewan-hewan. Sebutkan di dalam hadis surat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghrisul muslimu gharsan fayakul minhu insanun wala dhabatun wala thairun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah." Wahana Allah. Kata Nabi kita, tidaklah seseorang muslim menanam suatu tanaman. Lantas dengan tanaman yang dia tanam, manusia mengambil manfaat dari tanamannya. Hewan-hewan, burung-burung juga mengambil manfaat dari tanaman yang dia tanam. Apakah memakan makanannya, buah-buahannya jika dia tanaman yang menghasilkan biji-bijian, burung-burung mengambilnya, memakan darinya, maka tanaman tersebut yang diambil oleh manusia, oleh hewan dan burung-burung, semua akan bernilai tadaqah untuknya hingga, hingga kapan? Hingga hari kiamat. Tentunya sepanjang tanaman itu terus ada. Dirasakan manfaatnya. Maka sepanjang itu pula, Sedekahnya itu tercatat, tertuliskan. Enam. Dan lafad yang lebih umum lagi, penjelasan yang lebih umum dari hadis ini, Nabi SAW bersabda dalam suatu lafat suatu riwayat, Ma min muslimin yagrisu gorsan, illa kana ma ukila minhu lahu sedekah. Jika seorang muslim menanam suatu tanaman, Kecuali apa yang dimakan darinya itu akan bernilai sedekah Bahkan, wama suriqah minhu lahu sedekah Lanjutan hadisnya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut, dari hasil tanaman itu ada yang mencurinya, maka itu sedekah bagi? Bagi siapa? Mencuri. Iya. Kita tanam mangga rumah berbuah dicuri oleh pencuri, mangga. ya, maka tanpa kita menuntut baginya, kita niatkan sedekah untuk pencuri tersebut. apapun tanaman yang dicuri dari tanaman kita, itu bernilai sedekah untuk si pencuri. Subhanallah sampai seperti ini pula. Wa <tuh> minhu dan apa yang dimakan oleh binatang-binatang buas. Dan Maka juga bernilai sedekah bagi binatang-binatang buas tersebut. Dan apa yang dimakan oleh toir, burung-burung. Mengambil makanan dari tanaman-tanaman yang dia tanam. Iya. Datang kelelawar, makan mangga kita. Pisang-pisang kita. Dan seterusnya padi-padi kita itu juga bernilai sedekah. Wala yarza'uhu ahad illa kana lahu sadaqah. Tidak ada seorang pun yang mengambil manfaat dari tanamannya kecuali baginya adalah sedekah. Tertuliskan semuanya pahala sedekah untuk orang yang bercocok tanam. Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim Ya, ini ada faidah yang sangat penting untuk para Pak Galung, pekebun. Ya. Kata beliau, "Fi hadzal ahadits fadilatul qars wa fil fadilatul zara' wa anna ajra fa'ili dzalika mustamir madama al qiras wa zaru wa ma tawalla minhu ila yaumil qiyamah." Kata beliau, dari hadis-hadis inilah terdapat keutamaan bercocok tanam. Utamaan zara' untuk menanam sawah, bersawah. Ya. Dan dengan pahala dari orang-orang yang melakukannya, mustamir akan terus-menerus sepanjang tanaman tersebut, sawah tersebut, ladang kebun tersebut ada. Dan terhasilkan darinya manfaat Hingga hari kiamat akan bernilai pahala sedekah untuknya. 6 nah, bahkan juga dalam manusia ini, seorang manusia akan diberikan pahala. Dari apa yang dia tanam, terhadap yang dicuri dari tanamannya. Dari apa yang dimakan oleh hewan. Dari apa yang diambil oleh burung-burung. Dan apa yang semua manusia memanfaat darinya akan bernilai sedekah. Sehingga sebagian ulama kata beliau danba ila tafdhilil amal bizira'ah 'ala al-amal bisana'a wa tijarah. Lihat, perhatikan. Sebagian ulama, sebahagian bukan seluruhnya. Sebagian ulama berpendapat akan lebih utamanya beramal dengan pekerjaan bercocok tanam. Lebih utama bercocok tanam ber, berladang berkebun bersawah daripada amalan dengan amalan semisal berdagang dengan memproduksi tanah pabrik misalnya kenapa? Karena dialah diumuminafizirrah karena lebih umumnya manfaat bercocok tanam. Kalau perdagangan Nanti ada manfaat kalau ada tukar baliknya. Harus ada apa? Uang yang diserahkan. Saya nah, kalau bercocok tanam, orang ambil makanan dari tanamannya, hewan-hewan, burung-burung mengambil makan dari tanaman-tanamannya. Itu dengan apa? Tanpa ada barter dengan burung-burung. Tidak -burung. mungkin dia tagih ambil burung, bayar dulu. Tidak mungkin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebagian ulama menguatkan keutamaannya apa? bercocok tanam dibandingkan berdagang. 6. Nabi SAW alaihi bersabda dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Imam Muslim kullu ma'rufin Semua perkara yang bajik apa yang ma'ruf dan manusia mengambil kebaikan darinya itu semua bernilai sedekah. Dan juga berdasarkan hadis Nabi SAW yang telah kita hafalkan. Dari hadis Abu Hurairah dan Muslim. Apabila seorang manusia meninggal dunia, akan terputus amal ibadahnya. Pahalanya akan terputus. Kecuali tiga hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah yang disedekahkan dan jariyah bermakna terus mengalir pahalanya karena manfaat dari sedekahnya itu juga terus dirasakan oleh manusia sepeninggal kematiannya. Sedekah untuk masjid pembangunan. Sedekah untuk tempat-tempat pendidikan. Menyedekahkan sebagian hartanya untuk membeli mushaf, membeli buku-buku kitab-kitab agama. Yang bermanfaat bagi manusia, yang manusia mengambil manfaat dari ilmu agama tersebut, memberangkatkan orang penuntut ilmu ke negeri-negeri para ulama. Setelah itu, mereka akan kembali mengajarkan ilmunya. Setelah mereka pulang kampung di ke negeri-negerinya, maka orang-orang membiayai kepergian mereka. Kita juga mengambil manfaat dari jasa sedekah jariah yang dia berikan. Kebaikan tersebut akan terus dirasakan manfaatnya. Hingga dia meninggal dunia setelah wafatnya dia rasakan pula. Ilmu yang diajarkan dan manusia manfaat darinya. Ini juga tadi. Dan, salih ya da ulah. Dan anak saleh yang dia tinggalkan, Yang terus berdoa untuknya. Ini yang juga kita harus mengusahakan. Dari kebaikan, yang akan terus dikenang. Akan terus diingat. Bahwasanya orang-orang yang meninggal dunia dan memiliki anak-anak soleh dan soleha akan mendapat pahala untuk orang tuanya. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda: Inna ar-rajul la turfa darajatuhu yawban kiamah. Orang akan diangkat derajatnya di surga pada hari kiamat. Wakilah ya Rob. Maka dia mengatakan, Wahai dari mana saya dapatkan derajat-derajat tinggi ini? Ketika dia diangkat derajatnya oleh Allah dalam surga. Diangkat. Apa sebabnya dia diangkat derajatnya? Maka dijawab kepadanya, waladik lak, Karena sebab istighfarnya anakmu untukmu. Perhatikan. Orang-orang tua. Tinggalkanlah kebaikan untuk anak-anak kita didik mereka dan kesolehan Mereka akan memberikan istighfar kepada kita setelah kematian kita Ternyata menjadi sebab orang tua diangkat derajatnya di surga Karena apa? Dijawab Bistighfari waladikalah Karena pengampunan istighfar anakmu Yang dia ucapkan Robbik firli wali walidayah Biasa ikutkan Wali walidayah Wali walidayah wali Untuk orang tua kepulang Maka diangkat derajat orang tuanya dengan permohonan ampunan anak-anaknya. Ini menunjukkan keutamaan kebaikan dari pendidikan kepada anak-anak yang soleh dan soleha bermanfaat bagi orang tuanya. Semoga kita semuanya diberikan manfaat dari apa yang kami sampaikan. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Diberikan petunjuk dan hidayah untuk bisa beraman. Tidak bisa meninggalkan kebajikan, meninggalkan pengaruh asar-asar, jejak-jejak kebaikan di dunia ini. Agar kita rasakan manfaatnya hingga kita menghadap kepada Allah Wallahu ala alam, Subhanahu Wa'allahu ta'ala alam. Wa'allahu hamdik. Asyadallah ilaha ilaha anta. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.